guys ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk memasak sayur lodeh kali ini labu siam yang sudah kita potong-potong kol atau kobis yang sudah kita potong-potong Sampai yang sudah kita iris-iris dan kita potong-potong Kalian bisa bentuk sesuka hati Selanjutnya ini adalah bumbu-bumbu yang kita butuhkan Ada 4 cabai merah, 3 cabai rawit, 4 butir bawang merah, 3 butir bawang putih, 3 butir kemiri, 1 buah tomat, 1 ruas kunyit, 1 ruas lengkuas, 1 potong serai, 3 lembar daun salam, dan 1 lembar daun jeruk gula merah secukupnya terasi secukupnya dan 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap rasa 1 buah santan kara ayam suwir yang sudah kita rebus dan kita goreng untuk bumbu yang kita blender masukkan bawang putih bawang merah kemiri kunyit lalu kita tambahkan sedikit air kita blender sampai halus selanjutnya kita masukkan cabai merah cabai rawit lalu kita blender lagi sampai halus Selanjutnya, bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi, kita taruh di atas wajan yang telah diberi minyak, lalu kita tumis bumbu-bumbu tersebut sampai harum. Kemudian, kita masukkan daun salam, daun jeruk, potongan serai, lengkuas, lalu kita campur bumbu tersebut dan kita tumis bumbu tersebut sampai tercium bau harum. Kita beri sedikit air agar bumbu tersebut tidak kosong. Lalu kita tumis-tumis lagi dan tunggu sampai air itu mendidih. Kita masukkan ayam suwir-suwir tadi ke dalam bumbu tersebut, lalu kita tumis lagi sampai bumbu itu ter merata dengan ayam tersebut. Kemudian, kita beri santan 300 ml dalam masakan tersebut lalu kita aduk-aduk biar campur rata dengan santan dan tunggu sampai santan itu mendidih oke okay guys setelah santan mendidih kita masukkan labu siam lalu kita masukkan tempe kita aduk-aduk agar tercampur rata dengan bumbu tadi kita tunggu ya guys sampai bumbu itu meresap di labu siam dan tempe hmm, untuk bumbunya sudah udah enak nih udah menyatu lalu kita Tambahkan tomat agar lebih menggoda lagi, ya guys. Lalu kita masukkan di bumbu-bumbu seperti gula merah, terasi, dan garam agar rasanya lebih nikmat, ya okay guys. Lalu kita aduk-aduk. Hmm, bumbunya sudah terasa nih, guys. Lalu kita masukkan kobis, ya. Ini sengaja kobis kita masukkan di akhir agar kita masaknya itu enggak terlalu lama kobisnya itu biar kalau kita makan itu masih rasa keras-keras gitu guys. Enak pastinya. Untuk yang terakhir jangan lupa kita tambahkan penyedap rasa ya guys. Penyedap rasa ini gunanya buat uh, menggoda biar kita makan itu lebih nikmat. Oke okay guys. Kita aduk-aduk lagi Biar tercampur rata Dan kita tunggu ya guys Sampai Nah udah jadi nih guys Labu siam tempe Versi dapur Mama Siva udah jadi nih guys Uh Enak pastinya Guys Mama Siva butuh like Comment Subscribe ya Biar Mama Siva lebih semangat lagi buat masaknya. Sampai jumpa di resep Mama Siva selanjutnya. Terima kasih, bye.